yang Miss Dinda tulis ketika Miss Dinda graduate from English Village ya, especially from X-Easy One ya jadi Miss Dinda kayak gini oh oke okay deh, kayaknya ini tuh kayak dejavu gitu loh guys jadi kayak ingat aku tuh pada gak pernah kayak mimpi untuk menjadi seorang guru bahasa Inggris gitu loh Ternyata Allah takdirkan dan Allah jalankan itu uh, Untuk mengajarkan bahasa Inggris dan Arhamdulillah nih guys Karena gap year setahun kamu inggris gitu jadi punya pengalaman belajar bahasa inggris banyak kemudian belajar tentang metode pembelajaran bahasa inggris cara mengajarkan bahasa inggris kepada anak-anak jadi alhamdulillah sih sampai sekarang itu overall age, all age itu bisa belajar bahasa inggris bareng gitu loh sama Miss Dinda which is mungkin uh, suaranya Miss Dinda nggak kayak native speaker banget gitu kan ya karena tanda kutip nih guys uh, bukan berarti karena lo karena lo mampu bisa menirukan lo get native speaker terus English lo good banget gitu ya enggak ya yang penting adalah when the communication can make other people understand what we say it's mean the goal gitu ya jadi nggak uh, usah minder nih buat teman-teman yang nggak bisa native banget logatnya it's okay itu mah pd pd aja you must be confident with yourself kamu punya kelebihan sendiri ya nggak dipunya dengan orang lain Nah, jadi harus percaya dengan dirinya sendiri. Gitu. Jangan minder nih, karena native speakernya nggak ada nih dalam diri kita nih untuk logatnya. Jadi kalian kayak minder, no ya, nggak usah itu, itu uh, let it go, biarkan begitu. Oke, okay. tahun 2014 itu Miss Jinda mulai mengawali belajar bahasa Inggris. Nah, Posisinya adalah ketika itu, happy English One masih uh, belum seperti yang sekarang, ya, masih uh, sederhana sekali. Kemudian, kita banyak belajar tuh di tempat yang terbuka gitu. Dan senangnya adalah ketika waktu itu, happy English One itu masih uh, depan, tuh masih ada kebun ada bambu. Jadi, uh, apa namanya, atmosfer nature-nya itu terasa banget gitu loh. Jadi Cepat masuknya gitu terus, karena banyak kan siswanya waktu itu. Miss Linda ada kelasnya tuh sampai A sampai I, insya Allah kalau nggak salah. Entah I, entah sampai F gitu. Pokoknya banyak gitu. Nah, jadinya kita kayak uh, berlomba-lomba nih untuk bisa cepat bahasa Inggris gitu. Dan Miss Indah di kampung Inggris ini ketemulah banyak orang. Uh, kemudian banyak guru-guru yang support Miss Dinda jadi idolanya Miss Dinda nah kenapa sampai sekarang Miss Dinda berusaha untuk terus mengajarkan bahasa Inggris ini dengan cara metode yang fun yang enerjik inovatif jadi nggak melulu dengan rumus-rumus grammar bahasa Inggris tersebut. Karena uh, overall kalau kita tahu nih sebenarnya bahasa Inggris itu susah-susah gampang Pokoknya semua pelajari bahasa itu sebenarnya susah-susah gampang Tapi balik lagi nih, bagaimana sih caranya kita mengolah hal yang sulit itu menjadi hal yang sangat luar biasa Awalnya misalnya nggak bisa banget kan, bahkan ngomong bahasa Inggris tuh nggak pede gitu